Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro, si santri imut yang selalu ceria dalam video kisah mu'alaf persembahan channel App Astronaut. Dalam video kali ini kita akan menyimak penuturan seorang mu'alaf dari negeri kita sendiri yang bernama Kristianto Hendra Harta atau yang lebih dikenal sebagai Om Hendrawang. Nah kakak-kakak yang semoga selalu dalam lindungan Allah Azza Wajalla, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa wa yang dinamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi berjumpa dengan saya, Kristianto Hendranta. Saya adalah seorang mu'alaf. Pada saat pada pagi hari ini kita sedang berada di Geram Mu'alaf. Di salah satu shelter mu'alaf Yang kita sedang dirikan Dari lembaga ini YBMR Tauhid Dan saya ingin memaparkan sedikit tentang uh, Sharing ataupun pemikiran Pemikiran saya pada saat saya Sebelumnya memeluk Kepercayaan saya yang dulu. Tema kita pada hari ini adalah Kita akan membahas sebenarnya Kita akan mencari tahu Kembali lagi Kita akan mencari tahu uh, Siapakah Yesus sebenarnya Atau siapakah Nabi Isa sebenarnya Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian di rumah adalah kita akan membahas yaitu dari salah satu Injil yang ada di dalam Alkitab yaitu pada Lukas 22 ayat yang ke-44 berbunyi demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ayat ini kita dapat melihat Sebenarnya bahwa Yesus sangat jelas sekali Dan dia mengakui secara polos Bahwa ia sendiri sangat ketakutan Pada saat musibah yang akan menimpanya Pada saat ia dikejar oleh pasukan Romawi pada saat itu Dan akhirnya dia pun bersembunyi di Taman Getsemane Dan akhirnya di dalam ayat Alkitab ini Di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa Sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir, bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur. Dia tidak seharusnya sebagai sosok, uh, atau mungkin yang seperti diakui oleh umat Kristen itu sendiri, dia adalah Tuhan. Bahwa dia menunjukkan bahwa mental yang dia tunjukkan kepada umatnya adalah, sebenarnya adalah mental ketakutan. Tetapi yang ingin saya bahas di sini, bahwa pada saat itu saya, pada saat itu saya, saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu tidak apa namanya menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini apabila dia adalah Tuhan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pemisah yang diramati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya Yesus sangat polos mengaku, bahwa sebenarnya ia sangat ketakutan, itu poin pertama. Dan kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi pada saat itu, saya masih berpikir bahwa Seharusnya yang dilakukan oleh Yesus adalah apabila Dia adalah seorang Tuhan, Dia harus Dia harusnya harusnya bersyukur. Kalau menurut saya pada saat Dia diberi amanah untuk menyelamatkan dan menebus umat dari dosa ataupun mau maka seharusnya sikap yang ditunjukkan Yesus disitu bahwa saat ini Dia tidak ketakutan melainkan Dia harus bersyukur. Mengapa bersyukur? Saya katakan di sini karena sebenarnya Uh, misi yang misi yang dia diberikan oleh Allah Bawah kepada Yesus pada saat itu adalah misi yang sangat besar menurut saya pada saat itu. Tetapi pertanyaan saya yang mendalam, pertanyaan saya yang mendasar di situ adalah bahwa mengapa Yesus itu menjadi ketakutan? Bahwa sebenarnya apabila dia benar-benar seorang Allah yang menjadi manusia, berarti harusnya dia harus memberikan, dia dia harusnya dia malah harus bersyukur, dia mengemban misi itu untuk menyelamatkan dan menebus seluruh umat manusia seperti yang diklaim oleh kepercayaan saya yang sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya pada saat itu saya juga merasa bimbang. Sebenarnya pada saat itu saya juga merasa ada yang aneh di dalam air ini. Tetapi istilahnya, saya ingin mengajak pemirsa yang oleh Allah, Allah Subhanahu ta'ala pada pagi hari ini, saya ingin mengajak anda berpikir. Sebenarnya dengan menggunakan akal budi kita sebenarnya dengan menggunakan berbahasa cara berbahasa dengan logika yang benar bahwa sebenarnya ayat ini di sini sudah cukup jelas menunjukkan sudah memberikan informasi yang sangat jelas bahwa sebenarnya Yesus ataupun juruselamat kepercayaan saya yang dulu bahwa sebenarnya dia itu ketakutan bahwa sebenarnya dia itu merasakan seperti kita layaknya manusia biasa bahwa dia adalah Bahwa dia pada saat itu Merasakan ketakutan yang sangat-sangat ekstrem. Kemudian ayat yang ingin saya sampaikan berikutnya Saya ingin kutip Yaitu dari Injil Matius Pasal ke-26, ayat 37 Sampai dengan ayat 38 Berbunyi demikian Dan ia membawa Petrus Dan kedua anak Sebedius sertanya Maka mulailah Ia, ia di sini Yesus Merasa sedih dan gentar Ayat ke 38 Lalu katanya kepada mereka Kata Yesus kepada mereka Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku Pertanyaan saya yang paling mendalam adalah Mengapa yang seharusnya dia adalah Tuhan? Mengapa yang seharusnya dia memberikan contoh kepada umatnya? Tetapi pada faktanya dia sendiri adalah ketakutan Dia sendiri merasakan ketakutan Dan bahkan di sini saya bisa menerangkan kepada para pemirsa, sekalian pada pagi hari, bahwa ketakutan yang dia, dia alamnya adalah ketakutan yang sangat ekstrim, yang saya tangkap dari ayat ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin saya bahas di sini adalah, menurut kepercayaan saya yang lama pula, sebenarnya Yesus ingin turun ke dunia, Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dengan cara disalib. Tapi faktanya yang di sini, dalam dua ayat ini jelas sekali menerangkan bahwa sebenarnya, Yesus itu sangat ketakutan. Pada saat di titik, -titik uh, Yesus ditangkap di taman Getsemani pada saat dia dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, pada saat itulah sebenarnya Yesus itu harus menunjukkan perasaan bersyukur. Kenapa saya kenapa, kenapa, kenapa saya garis di sini adalah uh, seharusnya dia harus bersyukur, karena pada saat itulah bahwa sebenarnya waktunya telah tiba bahwa dia harus menyelamatkan umat manusia dari segala dosa menurut kepercayaan yang saya lakukan. pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penjelasan dari kedua ayat tersebut sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat itu saya mulai berpikir pada saat itu pasal-pasal kecil itu mulai terjawab bahwa sebenarnya Jati diri Yesus bahwa sebenarnya siapakah Yesus itu sebenarnya itu sudah mulai terjawab Sehingga dari kedua ayat tersebut pun timbullah saya keraguan raguan Timbul sedikit keraguan-keraguan dan saya ingin mencari tahu sebenarnya manakah fakta yang sebenarnya Dan pada saat itu saya bertanya kepada salah satu teman dari saya Ternyata ada yang mengatakan dan dia pun menjawab Dia mengatakan bahwa sebenarnya Yesus pada saat dia sendiri ketakutan pada saat itu, poinnya adalah dia ingin menemani umatnya dalam ketakutan juga. Tetapi jawaban itu pun tidak dapat memuaskan saya. Melainkan malah logika saya pun berjalan dan berkata bahwa dalam ayat tersebut sebenarnya sudah sangat jelas informasi dapat kita dapatkan bahwa Yesus sendirilah yang ketakutan di dalam ayat tersebut bahwa sebenarnya Yesus sendiri yang merasakan bahwa seharusnya dia tidak rela untuk mati di dalam kayu salib pemirsa yang diamati Allah, Allah pada saat itu seandai katapun kata teman saya itu benar bahwa sebenarnya Yesus harus menemani umatnya di dalam ketakutan menurut saya justru seharusnya dia tidak menjadi memberikan contoh ketakutan tetapi dia harus memberikan contoh yaitu dengan cara menemani umatnya dengan memberikan semangat dan motivasi untuk tidak menjadi takut sebagai contoh yaitu sebagai seorang antara bapak dan anak pada saat mereka berjalan di jalan-jalan ramai dan pada saat itu posisi anak itu merasa ketakutan apa yang seharusnya dilakukan oleh bapak itu Bapak itu tidak tidak, tidak seharusnya menunjukkan bahwa menunjukkan ketakutan kepada anaknya. Tetapi justru seorang bapak harus memberikan harus harus memberikan motivasi bahwa sebenarnya kamu tidak boleh takut. Itu poin yang pertama. Poin, poin, poin yang kedua, dia juga harus seorang bapak juga harus memberikan contoh kepada anaknya bahwa sebenarnya yaitu dia sendiri harus berani. Pahlawan di negeri ini saja. Pada saat dia ingin membela, memperjuangkan sebuah kebenaran. Seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila nyawanya harus melayang. Seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila lehernya sekalipun harus tertebas. Jadi di sini jelas, di dalam kedua ayat ini jelas diterangkan bahwa Yesus sendiri itu tidak berani membela kebenaran yang dibawanya. Alias dia ketakutan. Dan akhirnya... Saya pun sempat berpikir, atau jangan-jangan umat Islamlah yang benar. Bahwa sebenarnya yang disalib itu adalah sesosok seorang manusia biasa yang diserupakan dengan Yesus oleh Allah. Oleh sebab itu, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, pemirsa di rumah, marilah kita beri lagi, marilah kita jejaki lagi. Sebenarnya, apa isi dari ayat-ayat Bible itu sendiri? Marilah kita buka hati dan pikiran kita. Marilah kita semakin menggali fakta kebenaran tersebut. Semoga sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah bagi pemirsa yang diramati oleh Allah Taala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah kakak-kakak sobat channel app astronot yang berbahagia, dari apa yang disampaikan oleh Om Hendrawak tadi, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa jika seseorang benar-benar membaca atau mempelajari Bible secara benar dan sungguh-sungguh, juga menggunakan logika, membuka hati, dan pikiran atas ayat-ayat yang ada di dalam Bible, maka dia akan mendapati secara jelas dan terang-benderang, bahwa Bible sendiri menyangkal ketuhanan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Om Hendra dalam video beliau yang telah kita saksikan bersama, sangat tidak masuk akal jika Tuhan memiliki rasa takut terhadap apapun. Terlebih lagi, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi menurut logika, Tuhan mengetahui apa saja yang akan terjadi di masa depan. Maka sangat tidak masuk akal jika Tuhan atau dalam hal ini Yesus yang dianggap sebagai Tuhan oleh umat Kristen, merasa ketakutan ketika akan disalib. Ayat dalam Bible yang menjadi rujukan Om Hendrawang tadi, yaitu Lukas 22 ayat 4, secara jelas menyatakan bahwa Yesus sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa dirinya akan disalib oleh tentara Romawi. Padahal dalam kepercayaan Kristen, Tuhan yang menjelma dalam wujud Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Jadi, kalau memang sudah berniat untuk mati, kenapa juga Yesus harus takut? Iya kan? Dari satu ayat dalam Bible ini saja, sudah ada dua poin kontradiksi yang secara lugas menyanggah ketuhanan Yesus. Jadi sangat wajar jika seseorang yang mau menggunakan akal dan logika saat membaca Bible, seperti yang dilakukan oleh Om Hendrawang ini, akan menemukan kejanggalan dari sebuah teks yang dikatakan sebagai kitab suci dari Tuhan. Padahal seharusnya, yang berasal dari Tuhan tidak akan memiliki kesalahan atau terdapat kontradiksi di dalamnya. Karena Tuhan itu maha sempurna dan maha mengetahui. Maka menurut Astro, sangat wajar jika Om Hendra Wang seketika berpikir bahwa doktrin tentang Yesus adalah Tuhan itu tidak benar. Dan dia tidak lagi memercayai ajaran Kristen dan keabsahan Bible. Alhamdulillah, karena mau berpikir terbuka dan menggunakan akal pikiran serta logikanya, Om Hendra kembali kepada Islam, satu-satunya agama yang benar, Agama yang sangat logis dan masuk akal, agama yang memanusiakan manusia, agama yang memiliki kitab suci bernama Al-Quran, kitab suci yang sempurna, yang tidak memiliki kesalahan di dalamnya, dan selalu terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Nah kakak-kakak yang soleh dan solehah, semoga kita semua bisa mendapat pelajaran berharga dari kisah Om Henrawang tadi. Semoga kisah beliau bisa membantu dalam meningkatkan kadar keimanan serta ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sebelum Astro akhiri videonya, Astro mohon agar kakak semua terus mendukung channel kami ini untuk terus bertahan dan terus menghadirkan konten-konten dakwah seperti ini. Caranya sangat mudah dan gratis. Cukup dengan like video ini, subscribe channel App Astronaut, lalu aktifkan notifikasi. Agar kakak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kemudian bagikan juga video ini agar ada lebih banyak saudara kita yang bisa memperoleh manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa dengan Astro pada video berikutnya. Jazakumullah Khairan Khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.